Assalamualaikum, saya Daniel Hakim Dan pada hari ini saya nak menceritakan satu pengalaman Hampir masuk ke sekolah Juwana Okey, cerita dia mula di sini Pada 2016 Saya menduduki UPSR dengan kawan-kawan saya Dan sebelum kita UPSR tu Kita plan lah dengan kawan-kawan kita Untuk kita buat satu short film Tapi short film kita ni agak uh, Bahaya Sebab kita menggunakan Kita membuat satu short film yang Uh, bertajuk Giovanna Sekolah Di mana filem tu shot filem tu uh, Memaparkan Adegan-adegan yang tak elok Seperti babak pergaduhan uh, Hisap rokok Menjual dadah Dan sebagainya uh, Sebelum kita UPSR tu Kita dah plan dah Kita dah buat skrip Ramai-ramai Kita tulis siap satu skrip uh, Sebelum kita UPSR Dan settle dia Pada paper Last paper Untuk kita UPSR tu Kita terus shoot Esok ni lah Esok ni lah Kita terus shoot Dekat sekolah semua. Lokasi dekat sekolah. Uh, kesilapan yang saya buat. Sebelum kita shoot tu. Kita tak meminta kebenaran daripada sekolah. Dan kita tidak memakai baju yang. Uh, tidak memaparkan logo sekolah. Sebab bila kita memaparkan logo sekolah. Itu akan menyebabkan. Kita menye mencemarkan nama sekolah. Itu kesilapan lah. Uh, siap je kita. Kita tak siap. Kita ada lebih kurang satu perempat daripada. Scene tu yang baru kita siapkan Di mana kita ada shoot dekat Depan bilik guru Eh no no, kita shoot dekat depan bilik muzik Kita shoot dalam kelas, kelas atas sekali Banyak yang kosong, so kita shoot dalam tu uh. Settle editing Saya tak sempat publish, saya tak sempat export Apa semua uh, Saya tak render pun, tapi Saya ambil klip-klip yang menarik-menarik Saya upload di youtube Selepas so, saya upload tu Uh, keesokan harinya tiba-tiba uh, nama saya dan kawan-kawan saya dipanggil di tapak perhimpunan dia bawa saya ke bilik uh, bilik sains saya eh, no bilik science bilik seni yang ada lempang saya saya pun pelik lah kenapa lempang saya kan dia bilang saya ada buat dia tanya dia tanya saya uh, mana video tu mana handphone tu. Dia cakap, record guna phone siapa saya Saya bilang saya guna phone mak saya Dia suruh ambil phone mak saya Dan saya naik pergi bilik muzik, mak saya dalam bilik muzik Saya minta phone mak saya Dia tak bagi, mak saya tu cikgu Saya minta, mak saya tak bagi Mak saya apa tanya apa salah pula nak minta kan And then Settle daripada tu Saya dilaporkan uh, Ke bilik guru besar Untuk tindakan lanjut semua guru-guru dipanggil dan pelajar-pelajar uh, yang terlibat Saya dan kawan-kawan saya uh, 6 orang lebih kurang Kita pun berkumpul dalam bilik guru besar uh, Guru besar memanggil orang-orang penting Saksi dan juga polis, uh, jabatan pendidikan, PPD dan sebagainya Untuk uh, mengambil keterangan, statement lah Kita pun bilang lah macam-macam Kita bagi tahu apa sekita punya idea, sequence, semualah Uh, selepas daripada tu, polis pun membuat pihak polis membuat uh, satu conclusion di mana dia kata yang kita kita memang ada buat satu kita memang ada buat satu kesalahan di mana kita bawa fon ke sekolah itu adalah satu kesalahan uh, disiplin, tapi itu tidak melibatkan polis sebab hanyalah urusan di sekolah itu satu kesalahan disiplin uh, kita memaparkan adegan-adegannya tidak elok uh, di dalam sekolah. Uh, sambil kita memaparkan rencana sekolah tanpa pihak, tanpa kebenaran pihak-pihak atasan Itu kesalahan Dan dia memberitahu itu boleh ditolak tepi Sebab uh, yang kita ada, yang kita buat ni adalah satu bakat Darjah 6 kita boleh plan untuk buat satu filem pendek, short film Yang idea yang orang kata luar biasa lah Orang mungkin orang besar boleh berfikir Tapi kita yang budak kecil ni Baru Barulah jalanan kita boleh buat Itu kata polis Jadi kita di situ Rasa macam Dihargailah Ada seorang cikgu ni Yang tak berapa suka dengan kita Dan tak berapa suka dengan saya lah Basically Cikgu tu Dia yang orang kata Dia yang Melebih-lebih Dia yang orang kata Macam Peribasa apa orang bilang Paku payung Paku serpih Cakap orang dia yang lebih lah Eh Bukan Tak ingat tapi memang attitude tu dia yang lebih lebihlah Dia yang uruskan semua. Dia memang tak suka dengan saya lah senang ceritulah. Jadi dekat sini saya nak menasihat dekat korang. Kalau korang minat buat macam ni. Korang seeloknya meneruskan menggunakan jalan yang elok. Jangan macam saya buat. Even kita. Saya memang minat lah dalam cara-cara macam ni buat film. Uh, saya memang minat lah dalam filmmaking. Dan tu je uh, yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.